tidak keliru sudah saya beri tugas ya Maya. Belum ada Prof Maaf. Oh, belum ada. Yes. Jadi begini, apa tugas yang akan kita lakukan itu kan uh, tiga sekali lagi kuliahnya. Ya membuat satu recording yang audiovisual istilahnya tentang persoalan-persoalan uh, Komunikasi sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat kita. Nah caranya seperti apa, itu ya. Seperti apa caranya? Ya pertama bikin askah akademik namanya. Satu dua halaman gitu. Topiknya apa? Persoalan yang akan diangkat apa? Lalu pendekatannya, teorinya apa? Itu disebutkan. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Disebutkan saja. Karena Ilmu komunikasi itu sangat unik. ya. Dia meminjam berbagai teori yang yang ada, yang ada, terutama sosiologi dan psikologi yang sering kita gunakan untuk membahas tentang problematika ilmu komunikasi. Kemudian, belakangan, tahun-tahun 90-an, 2000-an, dan 2100 ribuan ini mulai orang kemudian menjelaskan secara mandiri tentang teori-teori komunikasi yang secara global sudah dibuat satu peta singgungan antara ilmu komunikasi dengan ilmu-ilmu lain sekarang sudah edisi yang ke-12 ya dari Retro John itu mengenai apa uh, The Handbook of Communication Nah dari situ kita Berangkat Untuk memecahkan persoalan-persoalan Jangan sampai kita terjebak ya Jangan sampai Kita terjebak pada uh, ya Persoalan-persoalan yang Bagaimana ya Yang tidak terkait langsung dengan Studi komunikasi ya Misalnya banyak orang studi tentang konflik di masyarakat itu, basis teori dan kemudian persoalan, cara membahas persoalan itu keluar dari bidang ilmu komunikasi. Mereka kemudian terseret dalam persoalan-persoalan sosiologis. Ya memang yang dikerjakan itu sama, misalnya soal konflik, soal hegemoni, soal dominasi, ketidakadilan, keterasingan, itu merupakan subyek-subyek meter dari ilmu sosiologi. Tetapi kita jangan melihat dari aspek, misalnya kalau sosiologi itu Pierre Bourdieu misalnya, Pierre Bourdieu itu selalu melihat masyarakat sebagai sebuah Uh, apa Syam Syam itu arena dan kemudian masyarakat itu berkembang kalau yang tradisional itu kan Pak Talcott Parsons misalnya itu functional approach jadi orang itu berkembang karena uh, sosialisasi di dalam keluarga kemudian berkembang menjadi sosialisasi di dalam masyarakat di sekolahan dan itu membentuk seseorang untuk dapat masuk ke dalam dunia masyarakat. Nah, Pierre Bourdieu melihat ada modalitas. Nah, modalitas itu sangat tergantung dari apa yang dikatakan Bourdieu sebagai habitus itu. Dari kata habit, habit itu kebiasaan. Tapi abid ya, habit ya tulisannya habitnya itu tempat tinggal atau lingkungan tempat tinggal. Jadi misalkan saya mengatakan jabita Abali ya jabit Abali itu saya tinggal di Bali. Jadi habitus itu satu tempat seseorang mengembangkan dirinya ya mengembangkan modalitasnya, mengembangkan modalitasnya untuk bertarung di dalam syam tadi, di dalam arena ya. arena masyarakat itu maka modalitas dibutuhkan modalitas itu ya bergantung dari sejauh mana latar belakang kita ya. maka ada modalitas intelektual ada modalitas eh, ekonomi modalitas budaya modalitas sosial termasuk modalitas simboliknya. Jadi pemilihan kita, ya, apa terhadap pertarungan itu ya sangat bergantung dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di sana. Yarfordio menyebut sebagai ya, proses habitusasi, ya, proses uh, sosialisasi yang kemudian menopang seseorang untuk berhasil atau tidak dan ini merupakan ya satu lompatan ya dari karya Kalmak sendiri bahwa Karl Marx sendiri kemenangan itu lebih banyak ditekankan pada aspek ekonomi Jadi kalau orang kaya itu ya bisa sekolah yang tinggi namanya bayarnya mahal itu tapi menurut Pierre enggak begitu juga gitu ya. Orang tidak kaya tetapi kebiasaan hidup sehari-harinya misalnya anaknya guru, bapaknya guru ya. Lalu mendorong anak itu untuk terjun ke masyarakat itu ya dia ada ya tipe ideal ya. Makanya Pierre Bourdieu itu merujuk pada satu kalmar, ya ekonomi ya memberikan satu modalitas ya. Tapi ada modalitas lain selain ekonomi. Kesamaannya adalah melihat bahwa masyarakat itu memang terstratifikasi berdasarkan kelas sosial. Jadi kalau menurut pikiran Pierre itu, ya kalau orang kaya biasanya ya mempunyai tingkat keberhasilan yang yang tinggi, malah untuk bayar toh, tapi tapi modalitas intelektual itu dipengaruhi juga oleh kebiasaan-kebiasaan. Misalnya anda kebiasaan uh, suka tidur tiduran, bermanja manja, bermalas malas, nanti ya menurut biar ini, saudara ya nanti nol tesis itu ya berlama lama. Tapi kalau orang yang dari abitusnya itu sudah terbiasa rajin, rapi bangun pagi, membaca, suka gemar menulis dan sebagainya, gemar bertanya itu apa eh, akan lebih sukses menurut PR ya, akan lebih sukses karena dia sudah terbiasa dengan habitusnya itu, modalitas itu sudah dimiliki. Kalau sejak kecil anda suka bolos ya. Nanti jadi mahasiswa, ya. Sering tidak datang kuliah atau tidak mengerjakan tugas, jadi pikiran-pikiran, biar pikiran itu ini. Tapi dari ungkapan, biar uh, ini menunjukkan bahwa kemenangan seseorang, kesuksesan seseorang di dalam apa masyarakat itu uh, tidak hanya. Karena sosialisasi dia bisa bergaul dengan orang pinter ya menjadi orang pinter. Kan? Kalau secara tradisional begitu. Tetapi itu sosialisasi ada pengaruh. Tetapi mungkin juga menambah modalitas itu. Tetapi modalitas yang dimiliki sejak lahir itu eh, sangat menentukan. Kemudian juga apa terjadinya baik itu hegemoni maupun monopoli maupun kekerasan biar melihat bahwa adanya unsur kekerasan simbolik yang uh, dapat menimbulkan secara kritis ya menimbulkan uh, hegemoni jadi karena kita itu sudah apa terhegemoni misalnya begini ya kata-kata uh, cinta itu kan sebetulnya sederhana ya simbol kan cinta itu kan simbol saja tapi simbol itu kemudian mampu apa kita sebelum ada kata cinta diantara kita ya mau megang tangan saja nggak bisa lagi begitu anda bilang sama laki-laki aku mencintaimu ya pasti dipegang tangannya mau <tuh> itu sebetulnya atau kalau kamu berbuat salah ya mungkin ditempeleng atau di marah-marahi dan anda diam saja karena sudah diikat oleh simbol itu itu yang dikembangkan oleh Pierre ya saya kira eh, banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam ekonomi, dalam politik, dalam kebudayaan itu sesuatu yang apa, sifatnya ya itu kekerasan simbolik ya. kalau eh, Pierre mengatakan seperti itu nah itu kalau kita melihat peristiwa yang ada di masyarakat itu dengan menggunakan kerangka sosiologis lalu bagaimana kalau um, kita menggunakan kerangka berpikir teoretik secara ilmu komunikasi nah itu saya menguji S3 itu juga begitu karena penguji dan promotornya orang sosiologi yang sangat kental dengan sosiologinya ya Terjebak gitu ya? Lalu, bagaimana supaya tidak terjebak? Ya, tetap kita menggunakan terminologi yang biasa digunakan di dalam komunikasi. Terminologi apa yang harus disebut di dalam sobek itu ya? Seperti kalau kita ceritakan tentang modalitas itu ya, tidak apa-apa, tetapi apa yang mempengaruhi seseorang menjadi berhasil di dalam komunikasi itu. Ya Karena seseorang mempunyai kemampuan untuk mempaket dirinya, untuk mengemas dirinya ya melalui berbagai upaya komunikasi misalnya dalam membangun jaringan. Ada soft skill atau personality kemampuan berkomunikasi secara intrapersonal. Misalnya saya di sini akrab dengan tari ya dengan Eva, banyak bertanya misalnya, itu ya bagaimanapun juga akan mendapatkan lebih dari yang lain, nah itu pandangan komunikasi begitu, jadi intensitas berkomunikasi itu mempengaruhi hasil, kan gitu lalu meminjam berbagai teori psikologi ya, bagaimana agar supaya berhasil di dalam proses berkomunikasi itu misalnya ya paling enggak kita harus menyamakan referensi yang sama, persepsi yang sama. Meskipun saya beragama Islam, tari beragama Hindu, ya sesuatu yang berbeda, tetapi karena kita punya referensi yang sama, kerangka berpikir yang sama, kemudian persepsi yang sama. Nah, di dalam apa, konteks pembicaraan itu ya, tidak menghalang-halangi untuk ada di dalam ilmu komunikasi disebut sebagai barrier of communication. Ya karena apa? Karena ya kita masing-masing mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan ketika kerangka dalam upaya keberhasilan seseorang untuk dapat berteman atau berkomunikasi dengan baik itu ya yang dibicarakan adalah tentang similarity yang sama saja apa yang tidak sama tidak bisa dibicarakan atau yang yang paling dekat dengan keahlian masing-masing. Misalnya ya bicara soal komunikasi, tetapi masing-masing nggak punya kegemaran atau hobi misalnya menulis puisi ya, yang dibicarakan itu pasti itu bisa mengatasi adanya apa yang disebut dengan uh, barrier of communication itu. Nah kalau seperti itu maka ya ilmu komunikasi itu kemudian selalu membicarakan mengenai apa pesan ya. Kemudian bagaimana pesan itu bisa disampaikan? Ya. Apakah melalui media ataukah interpersonal communication? Semuanya mengandung konsekuensi memang. Ya, ada bias kan di situ ada disebut dengan reduksi atau Distorsi dalam istilah komunikasinya selalu ya orang berkomunikasi itu menimbulkan distorsi. Nah distorsi-distorsi itulah yang dipelajari tidak seperti di sosiologi, di sosiologi enggak nggak terlalu di, di ber, apa, dipersoalkan, tapi itu merupakan variabel. Variabel itu merupakan indikator-indikator yang mempengaruhi perilaku. Tapi di dalam komunikasi itu yang mempengaruhi perilaku itu ya mungkin penggunaan teknologi yang tidak tepat tahu uh, menggunakan bahasa yang uh, mungkin uh, juga membuat orang prejudis, ya. membuat orang kemudian salah sangka dan mungkin salah salah pengertian juga. Ya. Maka dari itu persoalan-persoalan ini yang yang dibahas ya mengerti tadi uh, mungkin kegagalan seseorang itu kalau sosiologi kan modalitas, tapi kalau komunikasi itu mungkin orang yang mempunyai Terlalu mendominasi atau punya superioritas di dalam perbincangan, tidak ada kesetaraan. Itu mengakibatkan komunikasi itu tidak, ya, tidak setara. Yang satu menggunakan bahasa low context, yang lainnya orang yang diajak bicara menggunakan high context. Ini enggak, enggak pas. Masing-masing dalam menginterpretasi pesan itu tidak tidak sama, dan itu yang menjadi problematik, ya, problematik. Di dalam ilmu komunikasi itu karena letak perbedaan dalam mengengkot dan mendekotnya. Di dalam arti mengirimkan simbol, ya, menerimasi. Dan itu sering apa namanya sulit untuk dipecahkan ya, karena masing-masing uh, kemudian mempunyai stereotipe dan etnosentrisme. Sesuatu yang tidak terjadi apa-apa ya. karena orang dipengaruhi oleh etnosentrisme, jadi penilaian yang salah terhadap orang lain bahkan menganggap dirinya lebih super, nah itu tidak bisa apa namanya, tidak bisa berjalan secara optimal komunikasi, ya pasti di satu pihak yang merasa salah sangka, ya kemudian menghentikan uh, pembicaraan, kemudian yang apa namanya merasa apa, melukai atau merusak mengagresi ya, dengan simbolisme itu ya, kemudian menahan diri nah, lalu bagaimana seseorang akan berhasil di dalam uh, masyarakat di dalam arena bertempurnya Pierre Bourdieu itu kalau ber Pierre Bourdieu jelas ya, ada modalitas, semakin tinggi modalitasnya semakin seseorang berhasil di dalam kehidupannya tapi orang itu, komunikasi tidak begitu caranya barang siapa mempunyai kemampuan ya untuk mempaket pesannya kepada orang lain ya maka akan terlihat kompetensi dan kredibilitas ya kalau kredibilitas dan kompetensi itu menurut Pierre adalah ya dibangun melalui proses sosialisasi tadi tapi di dalam komunikasi itu kan eh, merupakan satu hal yang dipelajari melalui proses praktek budaya dari generasi ke generasi itu kita diberikan satu pelajaran ya pelajaran yang yang kita terima dengan granted ya yang kita terima apa adanya dan itu sulit di apa di, dihapus ya dari ingatan kita. Jadi dari manapun datangnya orang. Ya, ini perbedaan dengan Pierre. Dari mana datangnya orang. Kalau orang itu kemudian mampu memenuhi kompetensinya. Ya, jadi punya keahlian. Apakah dulu, ya saya itu pada waktu kecil ya. Ayah saya memelihara sapi, kerbau, kambing. Ya, tapi modalitas saya itu ya cuman... Ngarit dan angon sapi sama angon wedus, ya. Menurut biar, ya, kemungkinan berhasil itu kecil. Mau cangon sapi sama kebo ada di profesor, itu sekolahnya di luar negeri, kan? juga Gitu kan, tidak terbayangkan itu. Tetapi, di dalam komunikasi, barang siapa yang mampu. Membangun jaringan itu, juga ilmu komunikasi itu mampu membangun jaringan. Ketika orang-orang pergi untuk apa namanya sekolah yang tidak bayar waktu itu ada ikatan dinas, ya saya juga diterima, tapi saya memilih jalur lain yang kira-kira kompetensi saya bisa terpenuhi untuk untuk lebih tinggi. Kalau tidak saya hanya sebagai guru agama saja. Ya lalu saya mengambil jalur lain sekolah di SMA di luar kota lagi ya. Yang jauh dari orang tua. Yang mungkin bagi anak sekecil saya SMP sudah keluar dari rumah. Nah, sosialisasi dibentuk di dalam lingkungan saya yang baru yang mandiri itu. Nah, kemandirian itulah yang kemudian membangun kompetensi saya misalnya ya saya suka melukis suka andalang ya sampai sekarang berpuisi main drama itu karena di lingkungan saya yang baru yang tidak dinteso hanya berkumpul dengan sapi dan kerbau ya tapi saya ada komunitas komunitas pedalangan ada komunitas apa olahraga sehingga selama apa, mencari modalitas itu kami memasuki berbagai komunitas-komunitas itu ya sampai saya sekolah di Jogja di Gajah Mada ya, saya masuki komunitas-komunitasnya kurang lebih sama saya masuk isi Jogja ya masuk Fakultas Ekonomi di UI Fakultas ya Prodi HI di UGM itu semuanya kan apa sesuatu lompatan yang mungkin apa tidak seperti yang diceritakan uh, oleh biar uh, ya tapi ya biar ada betulnya juga ya mengapa saya begitu ya karena uh, saya selalu mencontoh ibu saya sendiri misalnya karena dia guru ya guru SD yang kemudian mempunyai eh, apa pandangan-pandangan yang yang berbeda berbeda kalau mungkin ayahku petani ya dari keluarga petani begitu lompatannya agak berat itu tapi ini eh, ada ada jalur-jalur lain yang yang Disebut modalitas itu. Nah, cara pandang ilmu komunikasi ini sudah banyak dibahas ya. Maksudnya bahwa kita tidak boleh melepaskan subjek kajian itu di luar komunikator, komunikan, saluran, pesan, dan feedbacknya nah di situ ada masih banyak lagi ya memproses decoding, proses encoding, proses distorsi ya kemudian variabel lain masukkan misalkan soal keyakinan, kepercayaan jadi sebetulnya sangat kompleks sekali ya. di dalam kita studi tentang uh, ilmu komunikasi ini dan apalagi kalau kita berbicara mengenai uh, sosial budaya karena itu menyangkut seluruh kehidupan yang kita mau apa kita lihat gitu. nah karena seluruh kehidupan jadi oh, macam-macam yang dimaksud sosial budaya itu bisa dari aspek olahraga bisa dari aspek gaya hidup bisa dari aspek penggunaan media bisa aspek penggunaan apa teknologi Nah, tapi juga kemudian variabel atau pengaruh-pengaruh uh, sosial dan budaya itu bisa uh, mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan. Atau di dalam bahasa sosiologi disebut tindakan sosial. Nah, kalau kita menyebut sebagai tindakan komunikasi. Nah, ini agar supaya Anda tidak tersesat nantinya di dalam hal untuk menentukan uh, subjek atau memilih subjek yang mau kita bahas, itu maka harus kembali kepada uh, apa yang dikatakan oleh Little John bahwa ya, minimal ada sembilan, sembilan level di dalam komunikasi itu. Ya, dipilih saja level-level apa ini: level komunikasi antarbudaya, level komunikasi politik level penggunaan komunikasi media tradisional, level kayak gitu penggunaan media baru. Nah, dengan demikian, nah kita mulai mempunyai Bapak fokus, punya fokus titik apa, titik pandang yang yang yang jelas. Nah Bagaimana kita agar supaya mampu memfokuskan diri pada satu persoalan ya tentu kita harus membaca buku, ya buku babon. Membaca buku babon, ya, membaca jurnal itu sangat, sangat penting sekali ya untuk membuka pikiran dan wawasan Anda dapat menangkap problematika komunikasi di dalam masyarakat. Lalu UTS-nya apa ini bro? Ya, UTS-nya adalah ya Anda bikin aja lah semacam analisis sederhana begitu yang terjadi di masyarakat Anda. Gampang saja nggak usah ditulis ya mungkin ya, direkam saja. Diberi komentar gitu. Anda nge-vlog ya boleh saja. Ya, tapi di dalam pembuatan itu ya Anda mestinya membuat konsep ya konsepnya seperti apa? Anda bikinnya 5 10 menit itu sudah bagus. Anda bisa tapi tidak boleh apa yang namanya wawancara ya. Nanti hasil wawancaranya obrolan sampai satu orang Anda upload itu itu belum belum dianalisis. Jadi dianalisis berdasarkan sudah saya ceritakan tadi. Misal misalkan kekerasan simbolik ya misalnya. Ya, katakanlah apa saja ya mungkin uh, anda melihat uh, di Bali sesuatu yang menurut anda ya tidak terjadi apa hegemoni atau dominasi atau terjadi tindak kekerasan simbolik ya ya macam-macam kekerasan simbolik itu ada yang apa ucapan verbal ada yang nonverbal Memang yang paling mudah itu adalah nonverbal karena diaik berupa gambar maupun berupa audiovisual dapat diamati. Tapi kalau verbal itu kan anda harus merekam itu peristiwa-peristiwa yang yang terjadi itu. Gimana tari? Kamu kok ngantuk tari? Sari jangan ngantuk kamu itu orang cerita begini tidak pernah enggak ngantuk saya apa bisa tahu nggak, Anu apa tugasnya itu Halo Halo tugasnya tahu nggak itu apa yang harus anda lakukan buat video 5-10 menit tentang komunikasi sosial budaya Prof hmm, ya itu yang sulit itu kan memang mengumumkakan masalah. Apa masalah yang mau kita bahas. Ya saya beri contoh ya. Ini tugas-tugas yang pernah dilakukan. Misalnya gini di pasar Kliwon itu kan ada banyak komunitas Arab. ya. Lalu mahasiswi ini membuat satu percakapan antara merekam suatu percakapan di satu pertemuan informal begitu ya, ya berbicara apa materinya apa tapi kemudian nah, dia menganalisis oh kalau orang Arab gitu itu dilihat orang Jawa sombong kan gitu umum Terus, nanti orang Arab sendiri orang Jawa dianggap terlalu diam pendiam gitu kemudian ada perasaan superioritas jadi mungkin karena mungkin macam-macam itu sebab mungkin sebabnya karena rasial alasan rasial atau etnisitas itu bisa begitu kemudian ada juga yang menulis tentang bagaimana masosialisasikan gagasan tentang kerukunan. Kerukunan itu ada yang merekam apa pengajian di masjid. Lalu dianalisis gitu. Jadi harus punya data dulu yang mau dianalisa. Jadi data itu recorded juga ya, harus direkam apa yang terjadi di uh, masyarakat. Kalau simbolik itu, misalnya begini, uh, kekerasan uh, simbolik ya, itu misalnya memasang di itu dipasang pengumuman uh, bagi mereka yang uh, bukan orang Jawa misalnya tidak boleh apa namanya mengambil apa mengambil bagian dalam acara ritual ini misalnya gitu, itu sebenarnya kan kekerasan simbolik gitu. meniadakan orang-orang lain yang tidak se -etnis, tidak boleh melakukan masuk di dalam kegiatan Kegiatan yang diselenggarakan yang sungguhnya bagi terbuka bagi semua orang. Kalau anda punya masalah dan ingin ditanyakan beberapa sulit ya, anda bisa juga di WA grup kan bisa. Kalau di WA grup bertanya yang lain nanti kan bisa itu bisa juga mengikuti gitu. Dia ya, semacam discussion itu yang kita adakan melalui WA group itu juga sama dengan apa yang kita lakukan sekarang. Karena kita masih punya kesempatan bertemu sekali lagi dan dalam waktu seminggu Anda kan bisa juga berkonsultasi. Prof oh, maaf izin join lewat HP karena sinyal saya kalau lewat HP lebih bagus ya Ya dari Bali soalnya <tuh> ya siapa yang mau bertanya yang siaran tuh bisa tanya itu kumpulinnya kapan prof ini Ya, dikumpulinya karena kita seminggu lagi ketemu. Kita bahas lagi, ada yang presentasi satu-satu sebentar-sebentar gitu. Ya, baru nanti, kalau sudah fake, kita lanjutkan ya dua minggu lah dari sekarang. Minggu depan, kalau ada sudah jadi, ada apa-apa nanti langsung diputar kan? Ya, manfaatkan waktu ya selama seminggu ini untuk berkonsultasi di grup. Prof, oh, uh, mohon maaf. Halo, Prof. Ah, kenapa? Uh, tadi sinyal saya koneksi jelas, Prof. <laughs> Jadi, iya, halo. Uh, kamu, aku bisa mendengar dengan baik. Yang lain juga bisa. Uh, iya, Prof, maaf. Tadi koneksi saya lagi un unsta unstable. Uh, hmm. Untuk tugasnya ini, berarti kami mencari permasalahan tentang komunikasi sosial budaya. Setelah itu, dianalisis dengan menggunakan teorinya proses. Ya, maksudnya begini: ya, ya menggunakan teori tapi tidak perlu dituliskan. Jadi, dikatakan saja, misalnya, berdasarkan PR Bourdieu kan gitu, bahwa masyarakat itu merupakan tempat untuk saling berkompetisi arena pergelatan, misalnya gitu itu kan ya. sudah menggunakan perbendyu, nggak usah menyebutkan gitu atau menurut Karl Marx bahwa histori atau sejarah atau perkembangan zaman ini ditentukan oleh pemilikan aset ekonomi, misalnya itu, nah, itu sudah menggunakan karmax, sudah menggunakan zirkon ya, emas misalnya ya bahwa di dalam masyarakat kita ini tidak dimungkinkan untuk dapat berbicara secara bebas ya. karena tidak ada publik sphere, nah, semuanya diawasi dan dikontrol oleh negara nah, gitu. Nah itu sudah cukup kenar gitu Caranya ya, ya diucapkan saja lah. Nah, gitu. Tetapi berangkat dari persoalan yang mau kita bahas tadi, itu tadi ya. ya sekian ya terima kasih wassalamualaikum selamat weekend ya terima kasih pro kasih bro. Selamat selamat pro selamat, selamat weekend pro. sehat jadul nanti ya kalau di Perancis itu pasti musim bon weekend eh api aktif semoga sudah bye bye bye terima kasih pro